Berikut secara singkat 7 kerajaan gaib yang masih dipercaya oleh masyarakat Indonesia. 1. Kerajaan gaib Laut Selatan. Ada banyak versi di masyarakat tentang sosok penguasa Laut Selatan di Pulau Jawa ini. 2. Kerajaan gaib Alas Purwo. Sebagian masyarakat menganggap bahwa kerajaan Alas Purwo adalah kerajaan gaib terbesar yang ada di Indonesia. 3. Kerajaan gaib Gunung Merapi. Lokasi yang dipercaya itu adalah di Pasar Bugah. Lokasinya berada di dekat puncak Gunung Merapi. 4. Kerajaan gaib Pulau Mas Indramayu. Konon rawa-rawa yang ada di sana adalah kerajaan yang sangat megah yang terbuat dari emas yang bersinar. 5. Kerajaan Gaib Uentira terletak di perbatasan antara kota Palu dan kabupaten Parigi Moutong. Terdapat tugu berwarna kuning yang dipercaya sebagai gerbang masuknya. 6. Kerajaan Gaib Negeri Palo, terletak di kawasan hutan pedalaman di daerah Palo Kabupaten Sambas Kalimantan Barat dipercaya terdapat sebuah kerajaan gaib yang sangat besar. Kerajaan Gaib Padang 12, di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Ketapang terdapat daerah yang diselimuti pasir 12 km.